Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan banyak yang bertanya ya tentang bolehkah membawa alat untuk mempertahankan diri, barangkatahnya ini kan berkaitan dengan yang akhir-akhir ini sering sekali terjadi kejahatan eh, di jalannya begal dan lain sebagainya kayaknya orang berpikir untuk membawa alat untuk mempertahankan diri nah, nilai yang ditanyakan boleh nggak bang membawa alat untuk mempertahankan diri kalau misalnya boleh alat apa sih yang boleh bolehmak rekan-rekan <tuh> secara khusus ya tidak ada memang aturan yang mengatur mengenai senjata apa yang boleh kita bawa-bawa untuk pertahanan diri ini khususnya untuk warga sipil ya, non-militer atau non polri. Kita coba lihat ke undang-undangnya. Ya, di dalam pasal 1 undang-undang darurat tahun 51, bunyinya begini, rekan-rekan. Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, Menyerahkan atau mencoba menyerahkan Menguasai Membawa Mempunyai persediaan padanya Atau mempunyai dalam miliknya Menyimpan Mengangkut Menyembunyikan Mempergunakan atau mengeluarkan Dari Indonesia sesuatu senjata api Amunisi Atau sesuatu bahan peledak Dihukum dengan hukuman mati Atau hukuman penjara Seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun itu dia rekan-rekan ini mengenai senjata api, kalau kita memiliki membawa tanpa hak itu tadi ancamannya kemudian di pasal nya barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba menyerahkan atau mencoba menyerahkan menguasai membawa Mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata pelusuk, ya dihukum dengan hukuman penjara setinggi tingginya 10 tahun. Kalau tadi senjata api bisa hukuman mati atau hukuman seluruh hidup. Kalau eh, senjata tajam atau alat pemukul dia ya, ini bisa penjara selama-lamanya 10 tahun. Nah, ada pengecualian rekan-rekan ya di pasal 2 ayat 2 ya. Dalam pengertian senjata pemukul Senjata penikam atau senjata pelusuk dalam pasal ini tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, ya, untuk pekerja rumah tangga atau untuk melakukan uh, ke, uh, pekerjaan yang sah atau senjata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib, ya kolektor lah artinya. Nah, kalau dia digunakan untuk pekerjaan pertanian, untuk uh, senjata tajam, kalau untuk pertanian ala rumah tangga, untuk barang antik, dan sebagainya itu boleh, ya. Nah, lalu uh, sesuai dengan peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang pengawasan dan pengendalian senjata api untuk kepentingan olahraga, ini bisa diatur lagi, ya. Kalau senjata uh, untuk kepentingan olahraga, nah jadi senjata yang senjata yang boleh, ya kan, senjata api, atau pistol angin, eh, airsoft gun, nah itu boleh. Senjata ini digunakan untuk olahraga, misalnya menembak sasaran ke target, menembak reaksi, atau berburu. Eh. Jadi ini bukan juga untuk menjaga diri, ya kan-kan. Nah, kalau begitu bang, bagaimana nih? Untuk mempertahankan diri, boleh enggak kita bawa senjata, kan gitu. Nah kemudian di ada salah satu aturan yaitu di pasal 15 ayat 2 huruf A Ulangi huruf E undang-undang nomor 2 tahun 2000 tentang kepolisian negara Indonesia Kepolisian negara dari Indonesia berwenang untuk memberikan izin Dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam Nah kalau begitu boleh dong orang sibil mem, memegang senjata api boleh rekan-rekan, tapi persyaratannya tadi eh, sangat rumit ya rekan-rekan. Ada persyaratannya adalah pemohonnya harus memenuhi syarat medis atau kesehatannya, harus dicek semua, jasmani, rohali. Kedua, pemohon harus lolos seleksi psikotest dulu, harus dipisikotest dulu rekan-rekan. Kemudian yang ketiga, pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana. Yang keempat, usia pemohon harus diperlui antara 21 tahun hingga 65 tahun. Pemohon harus memenuhi administrasi. Administrasi, apa itu? KTP, SKCK, surat permohonan bermaterai, ya kan? foto berwarna 2x3, mengisi formulir, nah, dan lain-lainnya. Lalu, lalu, senjata api yang boleh dimiliki itu pun nah, ditentukan rekan-rekan. Yaitu senjata api gegam jenis revolver kaliber 32, kaliber 25, atau kaliber 22. Lalu senjata api bahu jenis gun kaliber 12 mm. Nah, lalu senjata api bahu kaliber 12 GA dan kaliber 22. Semua persyaratan ini yang ah, untuk memilih senjata api bagi warga sipil ini wajib, rekan Nah, untuk mengurus, mengurusnya kemana? mana? Ke polda. Ya, ke babos Polri bisa kepolisian juga bisa rekan-rekan tapi itu tadi persyaratannya sangat rumit sekali nah kemudian bertanya setelah mendapat izin ini bang apakah kita bisa menggunakannya nggak bisa lah. ya kan? kalau anda menggunakannya penganiayaan ya. jadi bukan berarti kalau uh, organ sipil sudah memiliki izin sejata api atau uh, sudah mendapatkan izin tur dia bisa menembak orang sesukanya, enggak juga menembak orang kena hukum juga dia, bisa pengain kalau mati, bunuhan, kan karena dia bukan polisi, bukan tentara ya kan di warga sipil, ya, bukan orang, kalau polisi kan menembak orang itu kan dalam hal melaksanakan undang-undang makanya nggak dihukum itu pun kalau menyalahi prosedur hukum juga kan apalagi warga sipil jadi untuk apa kita pegang, punya senjata api kalau begitu Bang? Makanya saya, saya bilang tadi untuk apa ya kan? Karena kalau Anda sudah memiliki izin memegang atau memiliki senjata api, toh bisa digunakan juga. Tidak boleh digunakan sembarangan kecuali dalam hal membela diri. Kan. Tapi membela diri tadi pun ada syarat-syaratnya. Karena terpaksa tidak ada jalan lain dan tidak boleh berlebihan. Nah sekarang orang nanti berkaca Anda berkelahi. Dia pakai tangan kosong terus Anda tembak. Itu bukan membela diri namanya. Penganiayaan atau pembuluan nanti lamanya. Gitu. Jadi saya tegaskan lagi, meskipun sudah mendapat izin tadi, tidak bisa sesukanya menggunakannya. Salah-salah akan membawa masalah ya kan. Jadi kalau kembali ke pertanyaan tadi Apa alat yang bisa kita bawa-bawa Untuk mempertahankan diri Inilah yang sulit ini Karena untuk membela diri ini kan Sulit kita Membawa alat Tapi alasan membela diri Repot karena Sementara Sarat-sarat tentang membela diri Yang di dalam QHAP itu Harus dalam keadaan terpaksa Terdesak dan tidak dipersiapkan ya kan? kalau kita membawa-bawa senjata kan kita sudah mempersiapkan jadi menurut saya eh, tidak usahlah membawa-bawa senjata atau senjata api atau senjata tajam kalau tujuannya untuk membela diri. belum ada undang-undang yang mengaturnya kan? mengenai senjata api yang boleh dimiliki warga sipil ini pun Bukan tujuannya untuk membela diri, memilikilah boleh memiliki senjata api, ya untuk koleksi mungkin ya untuk uh, kolektor misalnya kan boleh, tapi harus dapat izin tadi ya. Nah kalau begitu untuk apa ya kan? Mudah-mudahan ini bermanfaat ya kan, teman tadi juga bisa terjawab, ya. Sampai berjumpa kembali, tetap tonton channel baru ini.